assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini solawat dan salam selalu dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasalam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Robbal 'alamin, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kucing adalah hewan yang suci dan tidak najis. Banyak orang, khususnya umat Muslim yang memelihara hewan yang satu ini. Selain dipelihara, ada juga kucing liar atau kucing yang tidak dipelihara oleh seseorang. Seringkali kita menemukan ada kucing liar, yang datang ke rumah kita. Dalam Islam disebutkan pertanda kucing, datang ke rumah kadang-kadang membawa pesan dari Tuhan yang Di mana kita seringkali tidak tahu pesan yang dibawanya. Karenanya, jangan buru-buru diusir. Banyak faktor yang membuat kucing datang ke tempat kita, yang pasti kucing itu datang karena merasa aman, dan nyaman di sekitar kita. Dirangkum dari berbagai sumber menjelaskan kucing, adalah hewan peliharaan yang sangat disukai Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai kucing kesayangan, kucing tersebut diberi nama Muesa. Kucing tidak najis dan air bekas minum kucing, juga tetap bisa digunakan untuk berwudu kucing tidaklah najis sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita hadis riwayat Tirmidzi kita diperintahkan untuk menyayangi kucing sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diperkenankan makan, binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Karena ada di sekeliling kita, kucing biasanya tiba-tiba datang ke rumah, terutama kucing liar. Kucing datang ke rumah menurut Islam, adalah sebuah pertanda bahwa kamu harus menyisihkan rezeki, untuk memberinya makan. Satu, Kucing merasa aman dan nyaman. Banyak kucing yang hidup berkeliaran, tanpa mempunyai tempat tinggal. Kadang mereka datang ke tempat manusia karena merasa aman dan nyaman di dekat manusia. Kebanyakan kucing juga bisa mengerti perasaan manusia yang menyayangi mereka. Untuk pemilik rumah seharusnya senang dengan kehadiran mereka. 2. Berusaha melindungi Kucing datang ke rumah untuk melindungi pemilik rumah tersebut. Kucing bisa melindungi marabahaya yang mungkin bisa terjadi kepada penghuninya. Kucing juga mempunyai indera penciuman dan pandangan yang berbeda. 3. Isyarat pemberi rezeki. Pertanda kucing datang ke rumah adalah dia membawa pesan tentang pentingnya berbagi rezeki. Kucing tahu kalau penghuni rumah sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mereka datang. Penting untuk mempunyai sikap dermawan baik terhadap sesama manusia, maupun terhadap hewan, seperti kucing. Jangan mengusir kucing, apalagi kucing tersebut seperti dalam kondisi kelaparan. 4. Pahala berkali lipat Manusia yang memiliki sifat penyanyang, baik terhadap manusia atau terhadap hewan sekalipun. Allah akan memberi pahala berlipat kepada orang tersebut. Jadi kucing datang ke rumah seseorang, Membawa pertanda adanya rezeki dan pahala dari hewan tersebut, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pertanda jika rumah kita sering didatangi kucing. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi kita semuanya dan dapat dijadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Robbal 'Alamin', walau alam bisa. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.